Cinta mengubah kekasaran menjadi kelembutan, mengubah orang tak berpendirian menjadi teguh berpendirian, mengubah pengecut menjadi pemberani, mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan, dan cinta membawa perubahan-perubahan bagi siang dan malam. Meskipun aku diam tenang bagai ikan, tapi aku gelisah pula bagai ombak dalam lautan. Betapa bahagia saat kita duduk di istana, kau dan aku. Dua sosok dan dua tubuh namun hanya satu jiwa, kau dan aku Selamat tinggal hanya untuk mereka yang suka dengan mata mereka Karena bagi mereka yang suka dengan hati dan jiwa tidak ada hal seperti pemisah Bila takku nyatakan keindahanmu dalam kata, kusimpan kasihmu dalam dada Bulan tetap terang ketika tidak menghindari malam Adakah pelukis yang melukis sebuah lukisan indah demi lukisan itu sendiri? Ketahuilah, apapun yang menjadikanmu tergetar, itulah yang terbaik untukmu. Dan karena itulah, kolbu seorang pecintanya lebih besar daripada singgasananya. Perkecillah dirimu, maka kau akan tumbuh lebih besar dari dunia. Tiadakan dirimu, maka jati dirimu akan terungkap tanpa kata-kata. Dia adalah yang tidak mempunyai ketiadaan, saya mencintainya dan saya mengaguminya. Jangan berduka, apapun yang hilang darimu akan kembali lagi dalam wujud lain. Dalam perjalanan itu tak ada lorong sempit yang lebih sulit dari ini, beruntunglah orang yang tak membawa kedengkian sebagai teman. Mata hati punya kemampuan 70 kali lebih besar, untuk melihat kebenaran daripada indera penglihatan. Air berkata kepada yang kotor, kemarilah. Maka yang kotor akan berkata, aku sungguh malu. Air berkata, bagaimana malumu akan dapat dibersihkan tanpa aku. Angin saat fajar memiliki rahasia untuk memberitahu Anda, jangan kembali tidur. Hikmah Tuhan menciptakan dunia supaya segala sesuatu yang ada dalam pengetahuannya menjadi tersingkap. Hari ini, seperti hari lainnya, kita terjaga dengan perasaan hampa dan ketakutan. Kemarin saya pintar, jadi saya ingin mengubah dunia. Hari ini saya bijaksana, jadi saya mengubah diri saya sendiri. Setiap penglihatan tentang keindahan akan lenyap, setiap perkataan yang manis akan memudar. Perempuan adalah cahaya Tuhan, dia bukan dicintai secara duniawi, dia berdaya kreatif, bukan hasil kreasi. Jangan pergi ke arah yang gelap, karena matahari masih ada. Ketakutanmu terhadap maut sesungguhnya adalah ketakutanmu terhadap dirimu sendiri. Dimanapun, jalan untuk mencapai kesucian hati ialah melalui kerendahan hati. Usaha dan doa tergantung pada cita-cita Manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya Ada keberanian yang terlibat jika Anda ingin menjadi benar